sekarang saman saya tanya menurut anda semua orang kena hisap ndak sama menjawab saja menurut anda ketika dimaksar semua orang kena hisap apa, -apa ndak? pasti kita menjawab iya tapi kata Said Muhammad itu keliru enggak kebayang orang seperti nabi kena hisap pasti yang kena hisap orang-orang yang nggak jelas Misalnya Nabi jelas baiknya harusnya ya langsung nggak kena hisap karena nggak mungkin seorang saksi kok di audit nggak mungkin lo saksi itu di pengadilan ini kan nggak tersangka nggak terjawab dia nggak boleh di diintervensi oleh hakim. Rasulullah ketika kiamat, ketika fil mahsyar, fi faslil qada itu jelas, fa kaifa idza aji'na min kulli ummatin bisya'idi wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. sudah dekat tahu pas mahsyar itu ada Allah, ada Rasulullah, ada Jibril. Kemudian Nabi itu mengidentifikasi ditanya sama Allah benar mat ini umatmu iya niki umatmu ya, ya. kalau agak jelas ya Nabi lama jawabnya makanya kamu jangan jadi orang nggak <Glain> jelas nah, itu kalau sekali nggak jelas itu Nabi lama sekali jawab nah artinya begini yang kena hisab itu meskipun kata Said Muhammad meskipun doa Quran itu menetapkan asbata umum al hisab tapi akhirnya Quran yang sama juga menafikan hisab. itu kan nggak mungkin nggak kebal yang kita malaikat berani menghisap Abdul Khalki. sama berbisa bayangkan malaikat mengaudit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ahabal Khalki, khalqi ila Allah kebenci Wajah cerah wakaf ini kan harus disudahin dah pakai faidah cina minggu lih ummatim bisa hti wajib nabi kala haulaisah lalu mungkar nakhir juga sama saman bisa bayangkan mungkar nakhir tanya nabi muhammad <tos> tesnya susah karena kalau rasulullah terus ditanya waman nabi ukah itu kan bisa kiamat ya Muhammad ini kan teman-teman tanya dia caranya alim tafsirnya saja caranya satu apal Quran, dua palsu muslim tiga semua orang sudah mati tinggal kamu yang alim <tuh> oh itu mesti aman itu Nah kalau sampean tanya saja, Apa buktinya Gus Kalau atau orang, orang tertentu tidak kena hisap? Tapi buktinya tadi misalnya, Innaladina Kolu, Robbuna Wohu Semas, Ako Mutatana Zaluh Ali Hingul Mala Ikatu Allah Takofu Walatah Zaluh Wa'adus Mungkar nakir adalah malaikat penakut membawa ketakutan. Sementara para wali ini jelas malaikat kena konstitusi malaikat harus mengatakan ke para wali, Allah padahal nabi tentu sayyidul awal, para wali saja malaikat kena aturan kamu harus bilang Allah hey para wali kamu jangan susah, jangan gentar, kamu harus gembira. Kamu bisa bayangkan misalnya Munkar Nakir bawa gada atau orang kalau dipukul wakjul sak walang-walang. Kemudian kamu bayangkan si Abdul Qadir ngalami itu, Abdul Hasan Asqalani ngalami itu, Abu Yazid al bustami Kalau itu ngalami gitu semua ngapain kita jadikan mursyid? Kan sama nasibnya dengan kita. Nah Zohirul Quran mengatakan Asbatal al hisab, tapi Zohirul Quran di ayat yang lain lamusfit al hisab. Makanya tadi umumul Quran juga ditaksis dengan mukayyid, yang mutlak ditaksis dengan yang mubayyid, yang mujmal ya sama seperti itu aturannya seperti itu ditafsir sama yang mufassal sama orang kafir yang jelas sampean bisa bayangkan malaikat ngaudit fir'on cek kurang penggawaan ya? ini, jelas -e di... <tuk> misalnya abu lahab di audit, oh wow, malaikatnya terlalu komenten, berarti dia gak percaya sama pernyataan Tuhan Tabat ya ada abu lahab malaikat ngaudit abu lahab mungkin gusti kulo cek wonten hati nabi. Lalu kita tahu nggak Quran tapi ayatnya tafadznya ada, Jadi cek. Nah, yang seperti ini masuknya kategori ulaiikal ladzina sateruse mereka yang kafir bi ayati rabbihim waliqai fa hadit a'maluhum fala nuqimulum yaumal qiyamati. Nah, jadi ada orang-orang kafir yang jelas kena aturan fala nuqimulum yaumal qiyamati. Mas, yang jelas kafirnya ya gak kena hisap, yang jelas nantinya jelas wasinya juga gak kena hisap yang kena kita di tengah-tengah tapi ilmu itu ikut mainstream karena semua orang bilang ada hisap ya kita ikut-ikut bilang ya sudah gitu saja tapi kalau aslinya rapati percaya umumnya uang kena di ya kita semelo-meloan senalkin melo tapi kalau ya gak kebayang Iya, Nak wali kita Makanya ada di dunia Wali itu ada cerita Rofia Dewia itu termasuk keramat beliau itu. Kali Imam Sibawa kan dalam cerita itu Wali kan ditanya Maruf Buka. Nah, pun Mausul nopo <laughs> itu malaikatnya ada pernah khataman Alfija kan? <laughs> <Repet. laughs> Kalau Rofia lebih parah lagi itu Beliau itu nangis keras-kerasnya nangis terisa tersiksa ya Allah engkau itu dat yang paling saya kenali dan harusnya semua makhluk itu kenal engkau tapi ini hamba engkau tanya engkau itu siapa itu kan, ini orang aneh gitu -gitu. karena Allah itu adhar adharudzohir kata sampai Imam Sibayi araful maaf. Di uang Rara geblek tenan kan atas nama dia Pak karena pertama mengatakan, Domir paling makrifat di antara enam isim makrifat paling ma'rifat itu Domir. Tapi meskipun gitu Araful Ma'rif, Allah. Yang paling ma'rifat dari sekian isim makrifat itu, Allah. Hanya satu nama yang orang harus kenal semua. Makanya di antara karamat beliau, ketika ditanya uang tahu ngaji bukan Tahu dia ngaji carane sesuci carane idah toh gak tau mengaji aku tersedianya bima faala rob juga lalu Allah perlakuan kamu gimana terus kata imam sebagai kau faroli mengampuni saya karena saya orang yang mengatakan awahu akraful Allah jadi makanya kalau hamban tanya caranya ilmu tab alim gimana ya satu lagi kalau sampean masih banyak orang hidup masih banyak orang hidup syaratnya kamu harus hafal Quran apal hadis apal sekian ribu hadis apal sekian ulumul Quran itu kalau masih banyak orang hidup Oh, sudah kamu sendiri hidup ya sudah, so, pokoknya di Sokolu ya salim sendiri, kan gak ada saingannya ya. <tik> makanya kata Syed Muhammad beliau mengatakan kita meyakini umum al hisab ya berdasar dohiril Quran, kita menafikan umum al hisab bahwa kisab hanya ayakta suli kaumin, duna kaumin juga berdasar dohiril Quran kita percaya semua mayat ditanya mungkar nangkir, ya berdasar dohiril hadis. Kita tidak mengumumkan tek ini juga berdasar dohiril ahadis.